Hai, hai hai Harimau dikenal sebagai kucing terbesar di dunia Dimana harimau berukuran seperti singa tetapi sedikit lebih berat Di antara subspesies yang masih hidup Harimau Sumatera adalah yang paling kecil Dan harimau Siberia adalah yang paling besar Harimau juga dikenal dapat berlari dengan cepat Meski tidak secepat sepupu kucing besar mereka cita Harimau menggunakan kaki mereka yang kuat untuk berlari jarak pendek Seekor harimau dapat berlari hingga kira-kira 60 km per jam. Tidak seperti kucing lainnya, harimau adalah perenang yang hebat dan sangat menyukai berenang di air. Mereka juga menghabiskan waktu berjam-jam bermain di sungai, yang merupakan cara terbaik untuk bersenang-senang dan menenangkan diri. Sungguh kucing yang unik ya! Sebagai bukti bahwa harimau termasuk perenang yang handal, di India seekor harimau bengal berenang 120 km. Melintasi sungai Brahmaputra ke sebuah pulau kecil sebelum ditenangkan setelah upaya 10 jam dan dipindahkan ke kebun binatang negara bagian. Eh tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Dalam video yang viral harimau tersebut terlihat berenang cepat di Brahmaputra kemudian bersembunyi di Gua Sempit di Pulau Merak dekat Gua Jati yang terkenal dengan Candi Kuno Umananda. Sekelompok pekerja di kuil tercengang ketika pada selasa pagi mereka melihat harimau berenang menuju pulau berpenghuni terkecil di dunia. Harimau itu terlihat berenang menuju Gua Sempit di pulau yang menarik banyak peminat setiap hari. Pejabat kehutanan menduga Harimau itu tersesat dari Taman Nasional Oranga yang terletak sekitar 120 km dari pulau itu yang berjarak 10 menit naik perahu melintasi Brahmaputra dari kota Gua Hewan itu mungkin tersapu oleh arus kuat Brahmaputra sambil minum air. Di tengah kepanikan di antara orang-orang di pulau itu, satu unit pasukan tangga bencana nasional disiagakan bersama dengan polisi setempat. Pejabat Departemen Kehutanan dan tim penyelamat termasuk dokter hewan bergegas ke tempat kejadian dengan perahu. Tim merasa sulit untuk menenangkan harimau karena berada jauh dari tepi sungai. Harimau itu terjebak di antara dua batu besar dan tim penyelamat harus melakukan operasi dengan sangat hati-hati, kata seorang tim penyelamat. Itu adalah tugas yang sulit karena jika ada yang tidak beres, harimau itu bisa jatuh kembali ke sungai dan tenggelam. Namun jika tidak ditenangkan sepenuhnya, itu bisa menyerang anggota tim penyelamat. Setelah tim yakin bahwa harimau telah sepenuhnya dibius, mereka melanjutkan untuk menyelamatkan dan menangkapnya dan memasukkan hewan itu ke dalam kandang. Ini memakan waktu cukup lama karena jarak antar bebatuan sangat sempit, kata tim penyelamat tersebut. Di India, jenis harimau benggala terbilang tangguh karena bisa bertahan dalam berbagai kondisi alam termasuk tinggal di pegunungan dingin di Himalaya hingga hutan bakau Sundarban siang panas dan lembab. Dan untuk bertahan hidup, hewan karnivora ini mengandalkan kemampuannya untuk berburu hewan lain seperti rusa, babi hutan, kelinci bahkan beberapa hewan buas lain seperti macan tutul, serigala, leopard hingga buaya. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?